When the Hr wanna eat, Someuries can only take time... winning only jadi sing jarani ini ma'rifat dia akan bangkit atas nama Allah Misalnya, kita berpulau terus, apa-apa raiso Ya apa-apa raiso itu ada baru-baru termasuk maksiat ya raiso barang sing mandorot, ini agar namu raiso Misalnya, kita ingin menyebabkan saya, semoga kita tidak mengalami Misalnya, orang-orang raiso melaku, lumpuh Sebetulnya saat lumpuh itu ya benar, gak iso Jumatan, gak iso Samaah masjid, Tapi kan, gak nih menekan ikhlas, tempat-tempat maksiat dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh, sebenarnya bukan sekedar tidak bisa jumatan dan mekanik pengajian. Tapi kan Yonai Soh, mekanik bernama Mak. Masih. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Isoh ibadatul dulu, kolbi, isoh dibe, bekoto. Udara, akhirnya dia punya sarves, tetap bangkit. Sarves, mergono, masohono, kok. Gini. Kok, sing rumah tengok? Sing rumah ketika memberi itu bukan atas nama. Sini ditulur luar ngel ngeleng-ngelowong lumpung, ngerepot ngelowong Aku di sarana amal, aku gue Sarana Jadi e tulur ngono ngeleng biayai buat rumah Sing rumah nganggep iku sarana amal, sing lumpung iku nganggep sarana sabar Aku e cinta sok hubillah, semuanya bangkit atas nama Allah, oh. taala. <tuh> itu cara apa itu? Lu luar yang rasanya, kan? Luar di rumah iku, luar yang rumah santri Tapi saya nggak pernah melihat itu, ngetekan adu iku, nggak ya tadi Dirubah cara pandang kita Misalnya kayak ngaji seperti itu, Waduh, woyah melaku kok ngaji Berarti kamu ngaji itu problem Pasti waktu ku sing nganggur umur puluhan tahun ku sedikit momen ngaji Itu makanya, orang salah itu pasti salah cara pandang Makanya disebut India hiyya illa asmahum, same idunga antumam Kayak nanti kalau ambil bojo kan salah mbak aranigaro sigari jiwul Kok dua temen pangkatnya Akhirnya ambil bojo kok <tuk> dikisigari <tuk> yang terlalu nyepelek sama buju, wong wikin wong wikin maksudnya aneh aneh weh nah bahasa Arab karena ini bujuku zaujah pasangan berhubung ke lanangnya pasangannya itu, jadi sederhana kalau bahasa Arab bujuku zaujah zaujah mana nanya? pasangan berhubung ke ya pasangannya orang cowok gagal dan si garung kok berhubung mati sedikit lah, tanpa kamu udah bisa hidup wah ngeyak pengirahan yang nge-review pengirahan ke depan kok pokon monggo muji makhluk wong mati pacaran bisa hidup kamu mati tenang celaka aku sayang sayang, sayang banget Tapi sakit. Tapi ini wajib Kita aku, di dunia Itu, tapi baik-baik saja. Menurut bersani pangeran. lalu juga salah bahasa.